Halo tinggal-tinggal semuanya Ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim Hari ini Stella Kim langsung aja mau gameplay dunia Sin This House yang terbaru Tentunya di J.P.Tow Nah sekarang Stella Kim gameplaynya ini Biar seru, Stella Kim mau kasih kuis buat teman-teman semuanya Nah semuanya udah siap Oke buat nanti yang jawabannya benar Dan beruntung Stella Kim bakalan bacakan dan mention di video berikutnya. Nah, bagaimana semuanya? Langsung aja ya, semuanya fokus berhitung. Selakim juga bakal fokus berburu. 9 8 7 6 5 4 Ready? Go! itu dia tadi Selakim sekali berburu walaupun terakhirnya oh, HP Selakim udah habis jadi Selakim harus kalah jadi sampai sebelum kalah tadi ada total berapa makhluk dan jenis makhluk apa saja dan berapa buah semuanya tulis di komen ya.